untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai sore kalian. Saat ini, pemimpin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita, Lesti dan Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita, kita lihat persahabat tiga ekspresi abang Fatih yang menggembaskan. Sepertinya ini sih ekspresi kaget dari BBL ya Masya Allah Abang Fatih yang selalu bikin semangat warga Konoha Penampilannya luar biasa kece banget ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu Abang L Selalu membuat bangga banyak orang dan selalu menjadi anak yang saleh, Seperti yang diinginkan kedua orang tua Amin Ya Robbal Alamin kita lihat juga persahabat ya ke momen selanjutnya Ada postingan terbaru Bunda Lesti Kejur Satu jam yang lalu Mengunggah foto barang BBL Ini sih saat proses iklan ya Saat iklan mini goals di Cianjur BBL ketika main ke pantai Wow ekspresi Bang Fatih memang sungguh cute dan sangat menggemaskan Di postingan ini pun persahabat ya Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti Mau ambil apa sih nah? Yuk teman-teman dan bunda-bunda sekalian, kembaran sama aku dan BBL untuk koleksi seri terbaru Mini Gold X Leslar yang cuma ada 10.000 keping aja di dunia. Wow, langsung aja kepoin Instagram miniGold.co.id untuk informasi lebih lanjut tuh persahabat ya. Sama-sama langsung aja kalian kepoin Instagram miniGold untuk informasi lebih lanjut. Biar bisa samaan bareng Lesti dan BBL ya, Masya Allah Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun sabar.tingan skor Leslar mengatakan Masya Allah saya sehat dan lancar rezekinya ya Leslar amin Doa baiknya kita aminkan mudah-mudahan dikabul dan diijab oleh Allah SWT Kemudian juga persahabat ya Bapak Bilar pun mengunggah sebuah postingan video Video ini persahabat ya sama dengan Bunda Lesti iklan mini goals Masya Allah banget ya, rezekinya mudah-mudahan selalu lancar dan selalu berkah barokah pastinya amin Ya robbal Alamin, kita bangga melihat idol kesaingan kita yang selalu diberikan kesehatan Semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Kita lihat juga persahabat ya berikutnya ini vitamin yang tentunya membuat kita semakin deg-degan nih persahabat ya Versi blurnya aja dulu biar kalian gak kaget Mau versi lengkap dan pastinya versi jelasnya langsung aja cus ke channel youtube Lazar Entertainment Karena disitu vlog yang sangat luar biasa Vitamin bahagia untuk keluarga Konoha Dan kita lihat persahabat Ini adalah versi jelas tuh wow, ini sih kejutan banget ya untuk warga Konoha sama-sama langsung aja persahabat ya ke channel youtube Lesar Entertainment karena ini kebahagiaan yang kita dapatkan bunda lesi terlalu romantis ini dia surprise pertama papa bilar di Thailand ya persahabat momen yang sangat membahagiakan spesial di hari ulang tahun ya papa bilar masya Allah. kita support, kita dukung dan kita doakan yang terbaik karena ini kebahagiaan banget untuk warga Konoha Di postingan ini pun kita simak banyak tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Sari Zalfa Azam 74 mengatakan Part yang bikin jedak jedug yang belum pernah ada di vlog mereka selama ini masya Allah Ini tentunya part yang bikin jedak jedug persahabat Yang belum pernah ada di vlog Lesti dan Rizky Bilar selama ini Ini kejutan, makanya langsung aja Kalian tentunya ke channel Youtube Lesar Entertainment Vitamin bahagia sudah disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat disimak juga diunggahan IGS-nya Papa Bilar Sama satu jam yang lalu memposting video nih persahabat ya Wow, sepertinya si kuning sudah ada yang meminati persahabat ya Masya Allah, berkah selalu ya Papa Bilar Mudah-mudahan selalu lancar apapun yang dilakukan hari ini. Amin ya robbal alamin. berikutnya juga persabaya kita simak ini info untuk warga Konoha jam 5 sore juga bakal ada kejutan di channel YouTube-nya Rizky Bilar. Ini vlog terbaru juga yang akan kita dapatkan. OG The Silent Employees Traktir Bilar. Tuh, wow, ini kejutan juga untuk warga Konoha. OG traktir Papa Bilar ya. Jangan kemana-mana, persahabatnya terus pantengin channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi dan kabar-kabar menarik dari Lesti dan Bilat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.